Nona, wahyu air salat dari lor mei Nona, alepung gaya bikin beta tagai dekatin beta jua. Show beta terbayang, mau deng beta jua. si Nona sayang. Dari pangkalan ojek air salad, nona masuk di kolong dalam Beta ikut nona dari belakang, nona tersenyum mulai kasih harapan. Si beta tahu nona ini ada mau, cuma nona masih malu. Si o nona jangan sebagi gitu. si beta tahu nona ini ada mau, cuma nona masih malu. Si o nona jangan sebagi gitu. Nona waheru air salat dari lorong. Tanya, mana itu siapa namanya? Tunggu, dia apa yang punya? Nona senyum beta tagai, padahal dia dari lorong Mei. Nona secantik se manis pas kali, sama-sama suka saya tunggu apalai. apa lagi? Siapa nona beta jatuh cinta, beta harap nona mau, deng beta nona ini yang beta minta. Ah, jangan bikin beta hati luka. sama-sama ha, suka, jangan bikin luka, urugan luka, beta masuk minta. Kalau suka so okay, mau tunggu apa lagi? Cari hari baik tinggal itu heru air salat dari lorong Mei Ngona, alih gaya bikin beta tagai dekat deng beta dua sobeta. Betta tahu nona ini ada mau cuma nona masih malu sio nona jangan sebegitu. Betta tahu nona ini ada mau cuma nona masih malu sio nona jangan sebegitu. Nona waheru air salat dari lorong mei nona alikung gaya bikin betta tagai dekatin Dekat. Sampai